Kalau ini nanti ngelakoni niki bolak-balik niru Rusi dinali. Boy sama entah ijazahiku tu tahu. Saurep saurep tu tahu. Nih tak kaui pangeran pokoknya pasti tahu, ya. Pokoknya pasti apa? Tahu. Edinalin ada dua itu papat. Jadi misalnya ada dua satu saurep dibagi selawe. Paham kan jauh? Dibagi miten? Selawe. Nggak sak juta dibagi papat. Mau kalau pernah tinggal sampai. Dua orang satu saurep, sing saya katakan tak kayak nongjaron. Berarti si tok ngelakoni sudah kok alania. Selesai saya aku tak keno sirron, berarti we satu ala niatan be sirron, seksi tok Lailan, lan seksi nahar, kalau Sayyidina ali nu wanyar wong rian nu merhati Quran sampai ngoten, ala di na yun wan nahar sirraw wa alaniya. jadi seitin ali wang gerapi sotako kung ngitung, aku gue punya besotako wais berarti Lailan lan wais, yun fiku na amwa lahum tapi no durung wan nahari, enggak sirron.